Ini mau potong. Ya terus, sikat terus. Selamat datang kepada atau sebutannya para teri santai tadi tidak akan memasuki tempat yang sudah kami siapkan di depan panggung acara bapak ibu untuk teri selesai para peserta dengan hormat kami mengundang pada bapak semuanya untuk, untuk...